Selamat datang di Desa Air Batu Desa Air Batu adalah salah satu desa di Kecamatan Renah Pembarat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Desa dengan kekayaan alam yang berlimpah ini Memiliki potensi desa wisata yang sangat luar biasa Ada Taman Geopark Merangin, Arung Jeram, dan lainnya Arung Jeram di Batang Merangin Desa Air Batu Memiliki daya tarik tersendiri Saat berwisata ke air batu Kita akan dimanjakan dengan bentangan posil-posil Yang berusia ratusan juta tahun Saat kita menjelajahinya dengan perahu karet milik desa Wisata di air batu selain untuk rekreasi Juga menguji adrenalin para pengunjungnya Taman Geopark Merangin sendiri menjadi pilihan tepat untuk mengisi liburan keluarga, anak-anak, perkumpulan, dan lain-lain. Untuk sampai ke Desa Air Batu dari Kota Bangko hanya menempuh jarak 60 km yang ditempuh selama kurang lebih 40 menit dengan jalan aspal hitam yang mulus dan bebas hambatan. Dapat ditempuh baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 Kepala Desa Air Batu, Sayudin, sangat konsen untuk membangun Desa Air Batu dengan mengembangkan potensi ini menjadi pendapatan desa dan warganya. Memanfaatkan dana desa memajukan desa, mensejahterakan warga dengan tetap menjaga kelestarian alamnya. Ayo ke Desa Air Batu, Geopark Merangin di Indonesia aja. Kami sebagai Kepala Desa Baru Batu sangatlah bangga. Yang mana? Desa Baru Batu ini ada juga potensi arun jeram. Yang mengenaskan, yang memuaskan, yang sangat dikagumi masyarakat-masyarakat dari luar. Kenapa? Arun jeram itu banyak yang ganas, yang luar biasa, tantangan. Nah, dari sepanjang Desa Baru Batu sampai ke di Kutanyu arun jeramnya gelombangnya sangatlah bagus tidak ada orang yang tidak ngomongnya dan juga kami sebagai kuala desa di seberang dusun itu banyak juga seberang motor merangin yang terpendam